Ngapain ya Putin belusukan ke Suriah? Kan Rusia jadi terlibat perang. Eh, kalau soal cari untung, gak mungkin malah rugi. Mulai dari melakukan bantuan militer dan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Suriah itu kan biayanya mahal. Sedangkan Rusia adalah negara terbesar kedua pengekspor minyak setelah Saudi. Jadi, ini bukan soal minyak. Ternyata semua ini karena kepentingan agama Karena Putin secara intensif ingin menunjukkan pesan bahwa Rusia adalah penyelamat dunia Kristen di panggung global Kristen Ortodoks adalah agama pemersatu yang penting di Rusia Dan merupakan modal kekuatan politik utama Presiden Putin Lah emang ada apa sih di Suriah? Jadi memang Peran Rusia di Suriah adalah fenomena aneh akhir zaman yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan terakhir, meski jarang sekali Muslim yang mengetahuinya, tapi kami yakin bahwa Al-Quran dan Hadis telah mengisyaratkan bahwa Islam akan menjalin aliansi dengan Kristen Ortodoks. Semoga kita istiqomah mencari kebenaran di dunia maya. Amin. Sejak tahun 2015, Rusia mulai melibatkan diri dalam perang di Suriah yang kemudian mengubah peta perang menjadi sangat menguntungkan bagi Presiden Assad. Apa pentingnya sih Suriah bagi Kristen Ortodoks? Nah, di Suriah ada dua kota penting bagi sejarah peradaban dunia Kristen. Pertama adalah Palmyra, sebuah kota terkemuka pada era Kekaisaran Romawi Timur. Palmyra terkenal dengan ratunya, Catherine the Great, seorang pemimpin Rusia abad ke-18. Dan Zenobia, seorang ratu Palmyra pada abad ketiga yang legendaris itu. Di Palmyra juga terdapat beberapa gereja Kristen tertua di dunia. Pada tahun 2016, orkestra Rusia tampil di Palmyra banyak melihat sebagai upaya pencitraan Rusia sebagai penyelamat budaya Kristen Global sebagai pemimpin dunia Kristen wajarkan Putin yang religius ingin menyelamatkan kota ini kota penting kedua di Suriah bagi Rusia adalah Malaula daerah ini adalah satu-satunya tempat di dunia yang penduduknya masih bertahan menggunakan bahasa Aram yang merupakan bahasa yang dipakai oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Biara Saint Tekla adalah sebuah gereja kuno di kota Malaula yang dihancurkan oleh ISIS dan belum lama ini telah dibangun kembali oleh Badan Amal Veteran yang terkait dengan pemerintah Rusia. Anggota Badan Amal dari Rusia itu selalu mengunjungi kota Malaula. Cara teratur jadi kemenangan di Suriah adalah bagian dari rencana Putin agar Rusia dilihat sebagai kekuatan yang serius di seluruh dunia. Suriah adalah pintu masuk Rusia ke Timur Tengah. Ingat tentang Rusia, mengingatkan negara-negara teluk. Dengan ayat Al-Quran untuk bersatu menjalin ukhuwah Islamiah dan juga merupakan bagian penting dari kebangkitan negara superpower Rusia. Memang, awalnya hanya sedikit rakyat Rusia yang mendukung kebijakan Putin di Suriah, karena nampaknya akan menjadi konflik yang berbiaya mahal dan rumit. Mengingat pengalaman perang era Uni Soviet di Afghanistan di tahun 1980-an, tapi hari ini Rusia telah mencapai kemenangan di Suriah. Tidak perlu dipertanyakan lagi, perang Suriah bisa dibilang telah menjadi bagian penting dari unsur budaya Rusia budaya Kristen Ortodoks. hubungan Putin dengan Assad. Assad tampaknya memahami maksud pencitraan Putin. Tak lama setelah Rusia terlibat dalam perang Suriah, Bashar al-Assad langsung kampanye di media bahwa Putin adalah satu-satunya pembela peradaban Kristen yang handal. Pembela tanah suci umat Kristen termasuk Suriah. Hubungan mereka sebenarnya sudah terjalin sejak era ketika ayah dari Bashar al-Assad, yaitu Hafez al-Assad, saat beliau menjadi presiden Suriah. Pada tahun 1957, Hafez al-Assad dikirim ke Uni Soviet untuk belajar bahasa Rusia dan belajar menerbangkan jet tempur. Hafez al-Assad juga sering bertemu dengan para pemimpin pada era Uni Soviet Sampai kemudian berubah menjadi Rusia Hafiz al Asad meninggal pada tahun 2000 Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 Rusia kehilangan kekuatannya sebagai superpower, Tapi tidak kehilangan ikatannya dengan suriah Apa yang kita lihat sekarang adalah bahwa Bashar Al-Assad dan Putin Telah menjalin kembali hubungan erat seperti saat era Soviet Terbukti, Rusia memang sahabat sejati, mereka membuktikan loyalitasnya kepada sekutu-sekutunya Sementara kita sering meneriakkan okhwah Islamiah, semua muslim adalah saudara, bla bla bla Tapi adakah negara kaya Arab teluk yang peduli dengan penderitaan saudara-saudara muslim di sana? Jangankan peduli, mereka malah ikut musuh islam Amerika dalam penghancuran suriah lewat nato